Kucing causi adalah ras kucing yang berasal dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing hutan atau jungle cat. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan ramping, dengan bulu pendek yang halus dan mengkilap. Warna bulunya bervariasi antara coklat, abu-abu, atau hitam dengan pola belang atau bercak-bercak. Kepala kucing causi berbentuk segitiga dengan telinga besar dan meruncing. Mata mereka biasanya berwarna kuning atau hijau dengan pupil vertikal yang khas pada kucing. Kaki mereka panjang dan ramping dengan cakar yang kuat, sehingga mereka sangat lincah dan atletis. Kucing causi dikenal sebagai kucing yang sangat aktif, cerdas, dan penuh energi. Mereka senang bermain dan menyukai tantangan serta aktivitas fisik yang berat. Kucing ini juga dapat dengan mudah dilatih untuk melakukan trik atau mengikuti perintah.